Haruskan alamat tepat dan saya ingin menemani pada itu orang Kristen. Orang Kristen itu kan memalukan Orang Islam, dan jalan ya. leluhur. Bukan, sebagian, sebagian. contoh, agropis utama, ya. agropis utama, Raja yang sinergi, eh, benteng Indorayon, Islam, secara rakyat, orang bertolongan, rakyat itu. 5 PT, AB 500,9 juta tahun 2005 ini kadang diobrol nah, ini itu juga ngobrol karena Markus yang Marcus yang <tuk> kita jujurnya selesai proyek okay? proyek saya akan berhenti kurangnya kurang yang berhenti kan? akan berhenti, mohon dengan hormat uh, uh, alamat pekak-pekak kekirin ti ayat datang di sms ayam apa itu namanya jadi Bapak menyesal, dari tugas ini. ini kelompok kami berikutnya, ya Allah, pelaporan itu bisa tumbuh. Hai, assalamualaikum, salam. Kristen apa? Kurang tepat, komitmen di Islam. Ayo, assalamualaikum. Hai, bisa <men> terus <birawan islam>. <falta>. Anaknya tadi terang, saya ini. ingin tanya di mana yang namanya Pak kau deh? Kalau persemeyanya ini terus semekan, tapi orangnya jangan mana, Pada apa-apa, jawabkan ini. saya. jawabannya, jawabannya, salah jawabannya, jawabannya, jawabannya, jawabannya, jawabannya, jawabannya, jawabannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ay, Hai, ayo. Panika Itu. Eh. Panjenengan iki bagian ya? Daralama nang Disbun. Sae. Bapak meni sombong ka Disbun. Bapak tenjur rada iye. Makane iki men santenke iye wae air lan nengeni. Men santenke. Insyaallah. Darah manfaat dengan Memang sering di SMS Mereka pun Menyukir kamu Awi, ya? Biasanya di Jerman, saya ngasal walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak-bapak ibu aja, abi kami bapak Tos, iya, kalau pangkutang saya sedia ngadang buat tos Saya kenal, eh, janteng, iya Rencana di Provinsi Badea Monitoring Kamu Bantosa, kamu-kamu bapak-bapak bangkit, ya Rencana kegila, ibu ternyata <tos> <tos> kan masih kelar Ah iya, nanti masih ditasih Iya, kenapa? Hawa toh, sesuatu yang gue kok paham pun, tapi bisa. Kita panggilin Tamiya titipan di Abi, nah, tos nggak iya, pada di Antos. Nah, aku mah kinten-kinten dong, karena tirang lampu nih, tos nggak kirim. Oh, bapak ibu. Gitu, janji ya, Nengat. Nah, balik hari tapi janji dari bukan sah. Oke, saya langsung panas rasa sama Abi. Sorry, bukur nama. Oke, besur, baik-baik lokasi yang baru dibangun terus di pengkar lokasinya pak rumah teman-teman ibu-ibu rumah dari bapak ure ini dipotong kita buat sarapan di situ awal Udah udah siapa dekat cipang hasilnya Udah udah ibadah tidak hasilnya Ah ibu Tapi maka abie ditawarkan di kalaman ibu Abie panggitan mau Mitip informan Bade nyampe titipan informasi Tapi tantesnya ada bade Aya pertemuan bimbingan teknis Kango Sadeana anu di Gampong Tan Perkawis Bantosan anu bade di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 artos opamitos direkening datang bimte, jangan syaratnya kena bimbingan temisela, tapi opamit biasa ulah gini ya, abis di lapangan, balik di cilaku, balik di ciburik dia e, bapak petade ciburik dia e, sekretaris petade nana, e, balik di ciburik, apa potensi nana aduh lagi ini teman makan, balik ngelaksanakan bimte, e, bimte pengkami Mbak ude makan aneh oh, Pak Terus Pak Ibu di Pak ada produksi oh. hmm. hasil. hasil paling pembibitan. No. Tapi Abimah ada iya, terutama mau hasilnya mah Ibu Ibu. tergantung itu. Mas bapak ini kita informasi paling badai ngantos. Mangat, tapi gak pasti. Aika dia mah editasi. No. kagak Paling Rencana mah kosong lah mau mana, maik pokoknya ma Kau usah ketegi kamu, pokoknya ma Ayo, tapi maunya ngakuin ke bapak-bapak Pilih pilih pilihan pesan maka siap Bagi dia, bagi di pepansa Maksudnya pilih, pilih tertiasa ngiring sadayana Ya pagi itu minimanya maksud dan tujuan Maksud dan tujuan, kandungan di ibu, kinas berkebunan ras papa jantan dong kau pasti mau panggilan pak prosnot kemari kita sih atau dan itu teh kang tujuan utamanya mah kau yang lokasi nah ras ayah nah ras teh kelompok teh ayah naga pokante ayah itu nah lokasi mau bangunan teh namanya ayah panggilan si prosnot yakin dan anjena di provinsi nah, ada yang paling premium, Kabupaten tapi paling kumargi waktu. Maha eh, kembali kencana, maha masalah, maha gitu. Maha mungkin tidak tahu nih, katanya. Maksudnya, pengennya diambil teh, posisi di tiap teh, kalau deh, katanya, kayak posisi teh, gak pukat. Gak karena saya <tuk> mengetahui, akhirnya komunikasi hubungan, dan luar gitu nya. Nah, Secara administratif memang ada-ada-ada gitu. nah, uh, ya. kan di Gitu. Ya, ya. ada sulit bangun oh. bisa arah. Sobatnya terkawis bawah berita emang ada, Adi, cinggah rungsang di Api di Api mana? Oh, nggak usah kakau apa-apa. Hebat Harus tak, ngarang-nggarang Oh, ngarang-nggarang <tik> Tapi terang-nggungnya dia telpon tipa Pak Joon, gitu Mau ikan rencana Ayah, kakauan-kakauan Atau kakau sang antosan Antosan apa? Bada di Api mana di, itu di Saung Api mana di Tarogong Bada di Pak Osa? Paling ngalir <laughs> di nah. ya, mas, <tuk> mas, mas, Paling wujud, paling ingin Jadi Pali ini Jadi pada ngalir-ngalir <misterius> mana lah kan wow, kayaknya <halers> oh di bawah saking atau tapi sesuai kemampuan ngapotan seperti pun coba di pak di deh nyakatan Ibu Ani insyaallah atos apalen atuh iki kepareh mah kamu Bapak Igi abi kan air mlelepat kene ana kita kacangan karo lunsur anggaran teh ayan mlelepat saleman mohon jentengnya kahan doe yo kira yang pencakar koyong iki keuangan kieu jatah benda persepsi bolak-balik garut bandung garut bandung da anu kapernaknya opami kitu kebijakan tar tepat satu kali, kamu no, kapan no. aku habis? Mau mau nguning. Ah, kita habis. Makanan saringan teteh, jantan, sekali. Mau ke toko cewek? sari mana? orang nanti sabar sabarnya oh, itu ya namanya yang butuh harus mengemis. Eh, tapi mungkin pas ulah ulang hari. Wah, mohon, mohon, mohon, mohon, Alhamdulillah Salah ciba-tama Kalau yang milih kalau Misalnya atau saya nanti Surat paling berserang kali Kayak ngomisi ke segala Udeman Segala Pausa, kami di kali maka? Pami caket di Di sejujurnya di anu anu Raus, Kerja Gitu Sekarang Karena saya komunikasi Nah, Kali, bagaimana? Insya Allah, feelnet direncanakan abi minggu ketiga bulan ini. Ah, bulan ini, insya Allah, mohon kali untuk ke saya anggaran airbusun. Abi langsung pakai lompat, kata Lego, gila Nah, balik haji mau dan dua kopi di talego dicuri dicili, Pak Kali. Abi paling komunikasi, paling dicili dicuri Seperti harus kau yang Pak Osa, abi yang di lapangan. Kau yang tapi, kami biasa, sadis dicili sana si gitu. tapi ya, kali misalkan bimtek pertama di ciburip bimtek kedua di cilago bimtek ketiga di karangpali teknis jantan abi masihan informasi masihan informasi kegiatan apa dia terus teknisna eh, bangsa PMP na aren, SPT na, kumahtrasnya e, budidaya, proses budidaya, pagi tentang panen pasca panenan, maternino di pasiklin bentuknya jantan seperti workshop, seminar, ngobrol, gitu diskusi diskusi ya, biasa diskusi, tidak ada bentuk praktek untuk ayam, untuk ayam untuk ayam nah. diskusi biasa, diskusi tapi ditangkutkan ke aplik maternina, pausan kena sekian orang gitu dan kami SP aja, tapi kan kita dapatkan SP aja karena kami akan berdua maka dan nah, kan nah, tahapan tadi Pak Gintan uh, akhirnya nama survei monitoring dulu uh, survei ya nama-nama survei di pihak provinsi sarang kabupaten, <tuk> nah lokasi di Aya nah kelompoknya Aya, nah di Aya kan di Acah ninggal kan provinsi tetangga. pertama mah itu dulu gitu. sekarang tuh ini ya, survei haduan namanya Bimte Tetiasa upami realisasi seatos BIMTEK Upami ratus lepet seatos BIMTEK Tiasa lepet saleng-saleng BIMTEK Tapi tetiasa realisasi Satu acan diayakan BIMTEK Masa tadi supaya sekau kan Khusus gitu. dayana kan gila-gila gitu. tahapan-tahapan uh -huh. Ya kan pertama memonitoring dulu aja <tansi> nak Kan buat BIMTEK gelap BIMTEK ada beberapa kali Ada BIMTEK yang satu, dua, tiga Realisasi setelah BIMTEK pertama mangga BIMTEK dulu setelah mangga. Oh, yeah. Bimtek 123 itu artinya bisa di beberapa yeah. yeah, Iya, biasa, iya, Untuk tergantung harus di sini gitu. Tapi untuk bimtek terakhir harus di lokasi yang sudah beres. Dan bimtek terakhir lokasikan sudah beres manso, dan sos Bimtek di terakhir di, di, di lokasi eh, bantuan itu. Misalkan bangunan ini harus di sini. Gitu. Hmm, ya terakhir. Terakhir kami KIC K2 kalau yang di lapangan di petani. Lapanan. Nah, memang apa yang itu nunggainya bisa saya curi, di ya. sana muka luar, biasa di bojong luar Mana? Tadiu, biasa di diu nah, gitu ya. Buat terakhir wajib yang lokasi-lokasi yang bangunan hmm. uh, sarang kamu satu pelotas, sarang bangunan utas ayam kayak, okay. gitu. Artinya agenda ini dirangkai mesti selesai di bulan-bulan, bulan, April, Mei hmm. Bangunan 60 hari kerja Berarti 60 hari kerja maksimal nah, itu 2 bulan 2 bulan, maksimal. 2 bulan. Maksimal. 30, 45, 60 hari kerja Dari realisasi Upami hmm. nah, alat biasa nuntut hmm. Se Selama itu, selama uh, Upami <coughs> kegiatan ini <coughs> Akhirnya tanggal 31 Desember hmm. Kegiatan serang Pak osama Selama itu harus <coughs> terus, -terus gitu. Tapi Upami realisasi di bulan Maret, April Bangunan maksimal 30, 45, 60 hari kerja hmm. nah, Harus sudah beres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 kita ngomong-ngomong, kita ngomong-ngomong, Tapi saya, nak, ma, abi kan ke te apa? Oh. Teknis bangunan, anu saya, kamu pengemasan, kamu pengolahan Pengolahan umum kopi, sarang tebu, ma, abi tos biasa oh. Pami kalian kan nge Tapi oh. mau lebih ngek kita mangga tak nge-ngek konsultan, Anu dituju ke dinas, diarah ke Nah, ke perencanaan, pembayarannya, Tidur dana bantuan, menjisihkan 5% 5%? Karena dana bantuannya nanti dikurangi oleh 9%, 9 untuk perencanaan hmm. dan pengawasan Jadi, 9 ya. ya? dari dana bangunan saja bukan dana mesin ya oh, dana bangunan Dana bangunan misalkan kao, Sake, untuk 125 oh, 125 Sanestino, Sanestino global, dana bangsa 300 sekian Sanestino 300 oh, mesin mah tidak ada... Tidak ada perencanaan, rencana kamu mesin, apa ini resmi? Kapan Manga bade suruhkai bade di Banyu Resmi, Abi bade di Ciawi, bade di arah terkacahin manga, bade tipu sulit manga mm -hmm. Dalam umum kena haya tes report, sarat nah. Ini kan APBNT, APBN, ya. APBN te minimal tes report dan SMI kami SMI kena tipu sulit mesin, sagalana mm -hmm. Tapi sesah karena SPJ mm -hmm. Tapi lupa mm -hmm. Pak mm -hmm. uh, resnadi sama orang Aceh di Ciawi mm -hmm segala mesin ada, pengolahan di Bandung ayah PT Eli, PT Tawon, ayah Abi Galuh mana di depan-tepan dan SPJ, biasa cashback hmm. tapi e, tes report kena ayah, tes report kena ada, tapi tidak SNI Gimana gitu. tapi kena tes report Hasil tes, hasil tes, tes mesinnya tak udah dites loh, loh. Tetiasa, ini kan APBN, dana-dana pusat Tetiasa, tetiasa mesin asal-asal yang -asal. lain Saya memang tipu slid Tipu saat penelitian Seperti, aku kopi, ayo, na, ayo bantosan kopi, Kak Petani, kita legong, ayo sarang-sarang bapak Masa tipu slid tapi, dah hayo SNI, hayo etes, report Tapi, nyakit itu ya, Sadeana itu kumaha itu Tetiasa orang, kalau nunggu sanes-sanes gitu saya seribu seri buka positif atau namping ke... Ternyata ada ESRI, itu sahbios, tapi ke tes report, minimal pengusaha mana yang ada tes report, itu PDK TKD-nya, Bapak. Pengolahan ada tes report ESRI, langsung saya, tes report saya ayat, ke ayat terkini tapi te-ayat tes report, te-ESRI, tau-tau kan? Minimal ke daya tes report? minimal. Murawetnya ada semangat ini, okay. uh, kalau bisa dikerjakan semuanya oleh orang Garut kenapa kan awal membeli nah, itu di masuk dan, ternyata setelah ada informasi, mm -hmm. orang Garut Oge okay, biasa bikin mesin, bahkan mesinnya tuh sudah diekspor gitu. tapi pasur, okay. kedah ada di Kupansan, senang di kantor ya simpan, tapi ya kantor deh. Iya, iya, iya. Itu pagi itu sepintas informasi bansos uh, anu bade di menuju di proses pagi ini. Tapi insyaallah mudah-mudahan lancarnya. Pakalinya, apa kali penerbitan pertama, oke Mereka. sambil konfirmasi dengan Bosab, tapi dia sudah kurang ngabring udah apa apa kalau ibu itu celana celana kasih dan ya apa itu itu ah arit nu sering arit oh arit sering nu longsor ah tau ibu arit Nah, dia di gawang Tiga Wang Esa, di Lembah Tiga Wang Esa, di di Lembah Tiga Wang Esa, di berhenti. Upami Wang Esa, di Lembah Tiga Wang Esa, di Lembah Tiga Wang Esa, Bimtek pertama, sama sama satu tahun ada pro, pro paling abon. Sangat, sangat serapi, kami Abi pasti seranggapan tak kali, tak kali kayak kondisi seranggapan besar. Insya Allah minggu minggu ketiga, Insya Allah minggu maksimal minggu keempat harus di bulan April harus harus terlaksana itu bimtek kedah, ya tama kedah. Supaya dos bansos April biasanya Mei-Mei, biasanya realisasi bangunan itu kan Abi ditarget, provinsi ditarget ya pesulang dini nista ka. Pesulang. Pesulang kang anggota mah istilah mah lupa. Ngedama we, mistek didiamun Karena bahwa bulan ini Akan ada kegiatan di kantor Ayah ngedama. Dina Juknis Adi nah. ayah. ayah Dina Juknis Adi pas ngedama ya. Pas ngedama, pas ngedama, pas ngedama Bimtek, ya sakit Bagi kembali, <gulis> bisa <gulis> dikopi Jadwal halang, apas <gulis> nah, Tapi kadang-kadang Bapak -kadang, <gulis> iya rencana tidak? Terang. Mohon, teranglah nilain, Rencana jam sakit, iya betong kan abis sami, rencana maretnya koyong beres Adiana tapi ternyata iya pakwasan kata ya bedoi lupa bedoi mau naik terus pakwasan tapi nolak katanya takut pakwasan pakwasan itu nolak pakwasan itu tapi itu tapi rencana mau naik terus sesuai jadwal tapi nggak rencanakan tapi mudah-mudahan ya sesuai nyapanya ninggal di provinsi akar anjir lagi berusaha Pak koyong Oh yang target tercapai, kan ini oh. target aja kita kukus so. Sekian persen harus tercapai di bulan Maret Tidak tercapai ada pinter merah kan Kita kan minta maupun anak-anak, nah dikira-mana, ayah Gitu, bekris nanti Kita kan selain berketinggalan program pemerintah hmm? Hasil pemerintah di JCC, pemerintah hmm? Ada reportnya. nanti Tapi juga bisnis masih sebetulnya itu mesti sudah di follow up di kali, di hari ini, minggu ini supaya mau ke bisnis bagi hasil kesimpulan kita kebutuhan terhadap gula itu 500 ton per bulan kemudian kebutuhan terhadap bibit, aren atau ikan rimpu anu, kita, kita rekam kemudian ada juga permintaan, pembukaan, perkebunan sampai sembilan ratus hektar mereka minta bantuan ke arenis, ke kelompok tan. Hmm. Mudah-mudahan dibimbing membudidisk. Amin, amin. Amin. Dan dan maklum lah setidak-tidaknya perwakilan gitu kekurangan sentena buaya petani mah tidak apa <tuh> perangkoannya masalah administrasi dan teknis lain mah kekurangan gitu. Jadi apa yang selalu kencan serang kelompok tani, serang kelompok tani tetap. Nah, itu. ya karena gitu berdirikan paralel dengan alat alat program yang ini program itu kan dimana terdakwa MUI bawa buat ini koordinasi desa, bawa kecamatan, ayah terpanjang tangan di dispur teknis di lapangan, bawa KTTN apa? mau nunggu KTTN mau? mau jadi mengenai ya? koordinasi sama KTTN sih. mau sehubungan ayahnya mengeningin saya atas disatukan penyulut teh. Jantan T kehutanan perkebunan petani, mohon, mohon, mohon, tiga punggur. Oke, ya, nuka bergep paling-paling balad-baladan dan hijrah model Tidak, ya, ndak. Alhamdulillah, lah, itu di Sumak. Tinggal witan, anu paling bawah, Dwiqa atas. Oke, eh, <tuk> saya <dia>, makin ingat. Tadi, <tuk> Bang Herman, ya, Bang tingkat <tuk> kecamatan <tuk> <tuk> begitu ya penyeluhan ke luar, kebenten kebenten itu dari kebenten, kebenten itu sambil kebenten itu itu sampai PKL itu Hiji, di Cilau ke Edi Siswadi tapi dari kebenten itu tidak ada PPL? oh, dari Kabupaten itu uh, ya, tidak UPTD. UPTD, UPTD, UPTD, UPTD, UPTD. Sarang Sekertanis, UPTD mau UPTD, UPTD kebun, panginten, itu, nah, di Cilau kebenten sesarangan-sarang OPTD Pertanian terbentang kantornya di Pali mana? di Pali kantor di Kecamatan biasa ya di Kecamatan mana-mana yang bisa taros. taruh ah kan gitu ja. ya, cuma ya. nanti ke kantor saya nanti 2 jam, saya nyekal 2 Kecamatan di Somba dan Ciburit dan bila Bapak Pariologi nanti janjian nyepang-nanti Ciburit, sarang mana? sarang Cisombet Cisombet supaya Cisombet ke potensi saya saya, saya bangun, sampai macet, kaya gitu loh. Saya, kalau saya tergulak, mah lagi mau kelompok mana punya dak. Saya tanya, eh, Sugih kenal, sering itu oh. mariannya. Oh, adun, oh, oh, adun, oh, adun, oh, adun, oh, adun, oh, adun, oh, bercakap ya, cakap, ya kan aku habis di sepuluh gak suka waktus rapat dah, udah ada nama lalu, cerit di waktus pertemuan ini anu oh, gitu. oh, nah, aren mah anu potensi cep di daerah Caringin bumbulang potensi itu aren ya e, itu seharusnya so. mau ke Punggul 2 tahun apa-apa, terus ada, ya aku habis terus di doang kapan hmm terus karena pemasaran kuasa belajaran gak bukan Nah, sekarang cemiri dan mm -hmm. Tiga aja tiga kecamatan tapi kami ninggal hasil pameran radio rencana teh abis terapi pelan pelan menjadi pulau abis sesuai arahan tim mm bahagian -hmm. digital dari departemen pertanian, kalau saja ya kira kira pasti dan sesuai dengan kemampuan. Mm -hmm. dibuka oh. pusat sama diinjilisain. pameran ini aku. selalu saya berikan dia. tapi kan e, itu orang kan mau kan gitu tegaul oh, Mengapa Amang gitu, kan Alhamdulillah, jadi pun mencet, jika pengurga kita akar wangi wanya, kita Batur di kecamatan ke Singapura. Wah. Kalau saya di kecamatan ya area insyaallah. Alhamdulillah. Pertama, tosin tebata. Malihan mati diskot sama seperti. Kalau kirang. Secara sama kamu kamu perbonan, <tun> kamu, kamu tim sama petani sihabi, minimal, minimal dari Guluk ke hilir ada gini servis siklus yang sudah pasti. Kalau misalnya kira-kira kecamatan Juril punya kemampuan produksi gula dalam sebulan 10 sampai 20 ton. Memang itu bisa terserah dulu, gitu kan? dengan harga yang stabil, sampai supaya kebayat itu ketika ngobrol ke uh, mana-mana, untuk me mekanisme tata lihat ke kan? Terus ya, terus sekali, 4-4 tahun, tapi daya memang angin tidak makan di pasar ya. Itu yang pasar kurang biasanya bina petani, bina dapotan kan dari bawah. Pasar nama top udah menempelkan. Tapi pasar udah ada pelurut ya, bukan di bawah. Ini dia ya, di bawah. Nah, ini paling pantas kelas-kelas kapanan. Pasar Pasarnya nanti akan siap nanti. Ini pemandangan. Ini hmm. saat ini mati, belokan pinggangnya. Ini coba ambisi, belokan kandungnya tapi kan oh, sudah ada keluar kan ya? tapi ada dengan para petani, tapi kemudian sehingga sehingga bantusan bantuan apapun mesin, teknis, dan apa, dari biasa betul-betul membantu oh. meningkatkan itu Amin yang udah-udah harapan kita terleta kalau ada begitu begitu-beginya Pasar kan, ya itu Panginten Pak Nginten, Pak ya, Kali ya informasi kebunyi, Abdi, Pak Nginten uh, tapi gak beres beresin um, kalau Pak Awasan Makanya, Abdi kedaulih di kantor Panginten Nginten, ibu bini badan ngantos di Abdi dan Rompok, maka gini badan di Pak Awasan, ngalir uti ke pasar Rompok nah, ya, bukan Pak Nginten, ini mah, ngangguin tos tauninya bentennya, kaya emas dengan kelas tahun 3, maksudnya jangan gini ya, nah, ya. awal-awal ya. mau monitoring, evaluasi, terus tegakokkan teh ayam, terus interlokasi karburator teh ayam, no. mau etak tahap kedua kurang bimtek bintang mah, kehendak unsur di provinsi, provinsi mah yang lebih ke tapi luka aren ayam teh, tapi nu utami tali, uh, nunggu pasti nunggu tali, di abdi, pasti ayam, ya. tingkat kabupaten mah ada. Mudah udah mau iya. Udah, kopi mah atas, ayah Kopi mah atas kamu ayah yang tak habis acar terang pasti di kabupaten mah ayah itu mau namanya Buar apa? provinsi Ayah, kamu dengan keupatannya TPM, atas ayah Bapak Ibu, orang Kali? Kali, Pak Mekarwangi tadi cihurin kan eh? Esa... makarwangi, maka kanan, ya, desa Semang bayonat ya Mekarwangi, bukan kanannya Terima kemarin Ya, nah, ya, ya, ya. pesan, gitu. oh iya. Bapak Ibu waktu hapun Pak Ude bili, di atas, badai di malam, Masih aprak-aprakan di karet, karena santai, kelingan.